terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji, ya ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi, Nabi Muhammad niku boten kiai Nabi. Nabi, Nabi tenan. Teng teras masjid mujal, pas tengah tengan mujal ada seorang pemuda cuek nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melang ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja nggak berhenti ngaji celaka dia itu Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi kata kamu jangan komentar demikian dia itu bisa saja kerja untuk iffah, supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya itu juga sunnah saya dan Allah mencintai hmm. orang mukmin yang kerja artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak ngaji. Asalnya nah, itu Sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan gai kiai-kiai ngaji awan awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji Sahabat liwat tenangnya ditinggal kerja dadah. Nabi Nabi neneng. Gue terima Kiai. Anu kulo saring ku jorion anu aku kiai paling sukses, aku sakut kus, kus eng a ciye ta alam ma pe, ora ng a ciye ta alam, <hesitation> kiai una ono sama aira ng ngamuk ciye ng mari ne tak kanda ni kulo, tak kanda ni seng ora ng a ciye kulo defender di bang seng a ciye kus sakut kus, lai yo kule eng a ciye uongkon uongkon api anu be ana, api an be ipu, ila seng saiki seng ora ng a ciye ulaki ng amo ng ana, ai tetiwes ng a konyi, na seng a ciye ulaki ng <laughs> oro ng Iya sing rata kau ni pengajian ya. ni saya lagi sedang mengaplikasikan ilmu ni lah sing takau wangang germo ngeruak no tadi luweh tuwur sing uratak kau om terus laikai kau yang nak ngaji kan mulang uang kutuah bi anak sayang lah saya lagi sing rata ngaji ujung ngece anak embak su berarti gua sing no ngaji kongon oleh no. gua sedang tak tala telo malah tadi tadi kiai sing lo kowo apa biasa ya? tadi kiai sing nopo lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sekarang ngaji ke rono demenan, atau memain oplosan, dai bener, dai nah, Sing dianteni Islam, nopo mana nopo maksiat, ismi Jadi mulanya jadi perdebatan ulama usul Apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama orang satu lambia, kalau Nabi itu spesial orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau keijangan-jangan, jangan, -jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti mu'atah didiangi mami dengan cara yang tidak tepat. Jadi ya, kita cocok ra cocok hukum itu, dua diomong. Walaupun no. ya, sering diprotes, kiai-kei ngunu, mari wong wani kiai-kes. Yoi, orang usah perhitungan, orang kiai kok orang ikhlas, orang usah perhitungan. Pokoknya hukum diterang, orang no. usah kaki-kan, pokoknya. Perhitungan. Kalau jarang nate teraweh Ramadan tolong pulang gede nganti saat ini. Tapi ojo tiru, gitu bertendel kayak biasa. Tongo-tongo, gak ngerti kalau sering rata teraweh. Tapi uang gak yakin, uang lu yakin agus baik orang keronor gedeng teraweh. Mesti pisan piduran. Iku sunai poro nabi poro lama di si ojo sampai teraweh ku full. Maling kok darani wajib. Jadi mesti orang bolongi kalau luar teraweh. Tapi kena niru, ketun Ramadan pisan we kok bolong belum lagi itu diwan jam teluh bunyi atau jam bapa tapi yukulana, ulama, betul, itu, ulama, itu umat banyak yang orang yang masuk banyak umat Islam pengen nak nganti ulama kabeh majib no teraweh ramadan pisan ora orang teraweh buang gune Islamopo selama tahun pisan lusing ke pengen traweh, resot traweh pirang tinggi itu tidak ngantik si eh. jadi konsen sudah alat teparung, usah tidak hukumnya tidak bisa mencari apa-apa? itu sebetulnya kenapa Nabi Nabi Nabi hari 26 seminggu ini kemudian traweh sholat menjaga Nabi Umar mengerti, nah, Nabi Nindalan mau menghindari diwajibnya, karena Umar tetap traweh jalan oh, jadi Nabi ini lahiran, sohabatnya terus, ini biasa, ini geger ras ragam gak ada standarnya. bangunin Nabi PNS tapi. Ulama karo PKI di PNS no, kabeh no napa? No. Standar bam. Kabeh iki hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari ndelek. Sai Da'is ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu dianggap wajib. faham kalau sini peringatan kiki kalau jenengan jogeman gawe ukuran pribadi, gawe ukuran apa pribadi, melainya gawe hikam uangiku, mukumi ku mergo keliru nafsu itu kita tahu medit medit tahu mak, medit uang sengira tahu Sali kulo be rogen kak toma, belas dos rogen kak ngeke iku lora tak hukumi medit, merkuk kulo raduwe toma, jadi kue ngukumi yang liom medit itu ngenteng nih nah, kue di hukmi kumi toma, berhubung toma kecewa, berani medit, nangkir adik kepentingan kan, oro bocah wayu mulai sombong, kue radik kepentingan seneng kan, gak ada radni sombong, barang kue kepe untuk perhatian, ranakok iku wekwo sombong roh aku kurhatako. Lan akhirnya dikepentingan, kau yang Ayu Yuni Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah, karena anda tidak punya kepentingan. Menurut asal, mengrusak hukum itu nafsu. Cuma untuk mengkumung di masjid, jadi itu dinafsu. Oh Ma, Oh Nt Ayu, mbak Rani soalnya, betul, Mbak Laman lagi nunggu dia darah nih. Menurut cara pangeran, bener kaya itu, kau yang muti ban. Hahaha, begitu. Dan begitu juga Kiai, sebetulnya Kiai Soemono Buswargo mas santri sitok mulang santi sitok ikhlas wargo ni mami jamaah sitok suwargo ikhlas terus duit toma tariwangnya wanawan awan romecet juga beli mak mau telung yaiku malaikat ya jangan kalung si lass didatengin kok butuh telung soft akhirnya mering meringan kan disok ini waburamak mau romecet ngerokokade yuk kianin ngerokoki sanung berang wajib buat wajib wajib penuh es keben raja marah Allah menerima overduki file Oh Noloro Telung ramai ini masjid bunga-bunga neng speaker capek. Pokoknya Oh si Ari mana Abu Qasim Al Junedi ditako iwan tentang tengah-tengah kerjo. Nak jamaah dia mau majikane nak arah jamaah kehilangan fadilah jamaah dari Abu Qasim Al Junedi. Sholat munfarid sholat Dewi Anna sementing sholat nafkahoh ibu Juni. Ketika ditanya bukankah jamaah itu vertikifaya gini-gini? Oh jauh sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkahoh enggak uangnya lah no sholat orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedharo roti wo mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja. Wes bujum ngamuk. Gara-gara jamaah. <laughs> Berarti jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. nyelamat nyelametno jamaah apa nyalekno pekerjaan? Ya pekerjaan. Nah. Ya tapi ngono -ngon, iku ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh. <laughs> Orang jamaah Dan tapi tidak jamaah kafir orang kerja Semua wong lelaki penganggur Gali Maaf dik ya ini demi syariat Islam Sehingga saya tidak perlu Yore Itu pentingnya ulama Ulama itu yang tahu betul Akhwalu Rasulillah Anwa utaha wuli Rasulillah Ketika besing, besi dari variasi ini perilaku ne, Nabi itu Dia tahu Punya memori Masukkan kan Nabi ngentikan Aku sholat asik gak ya, keluwen aku masuk sholat terus asik kepengen pak Uti luhar aku kepengen bawa no fa pak Asmau buka asobi as terus saya mendengar nangisnya cakili cilik Ata jauh zufi terus sholatku tak cepet no mergo aku saage nak sebagian makmumeh itu ibunya anak kecil itu terus nabi gaya kok idah idah hadukum wong nak imam sholatiku tu cepet pak Inafihim ad Dhuif badal hajat, karena diantara mereka ada orang lemah, badal hajat yang punya urusan misalnya super bis leren kepingin makmum berguna jamaah, imamnya wang kek moconi sawi penumpangnya perang miso wakata jadi soal itu pokoknya ngadil kulal, pokoknya hukumnya rasa sama individu nak kepingin sholat khusyuk dewi sing suwi yuk dewi an yang ngomah Expresseno nih sholat sunat, gue enak ape sholat sunat, di jam sepuluh bengi nanti subuh, sakaratarmu, ternyata tenang kan, pas di antara kelar suwi, pas makmumage, suwi, mulai nih kayak imam-imam Malaysia sering digojlok sampai imam Indonesia, termasuk imam-imam yang masjid-masjid gudi sing gaji, mandi eman sholat terus. Jadi persolat itu nilainya -nilai sekitar kalau diuangkan tuh di lima ratus ribu. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya lima puluh juta. Terus nak sing tuh kang ada nunggu Sekarang ketemu ke Indonesia di gajah. eman, ke solat terus. Berkahannya <gayalah> tiap solat itu. digaji Apa <tuh> malah repot? Kenangan di Pangeran. Besok solat. Tapi gua bergoro. digaji Tau, Allah besok solat. Tapi gua bergoro makmum rapati kayak makmum. Berapati. So, dan ini bedane Nabi dan beliannya Nabi jadi nilai-nilai na Nabi ku mesti bener karena ini mesti tapi nak kau sekalipun biayu lama ada kemungkinan kita yang begini kayak gitu, kayu, Nabi Senguat yang dijalankan kalau ada suatu sahabat yang cuek sampai Nabi pas ngaji yang disalahkan Nabi justru sing komentari elek Nabi membela pemuda aneh aneh gitu terus sari Islam selam ini gue bawa ikan bang ke siru walau tua ya, siru kenapa ke siru siru liat tuas siru iya sari rada dekno uang cucu saya emang non saya rada dekno uang cucu coba ikan tuh si dia iyo alema ale tapi orang gonangan santri ini bah wow jenengan sholat kita udle bah udle lo orang isari udle nah, saking alim ya spontan innahuha la yang zuru ilah swarikum buat zadikum wala ila udlequm wala yang zuru ila, wa ila, <laughs> ila lufiqum oh wow raudloklamir raudloklamir pakaian sing di tuhloku adik adiknya saking mangkle bela awal wala ilah Om oh badunya sekadeng kita kenapa yang jangan kuno nak sholat tak parah.